Come on. kami terkuat aku akan mengalahkan Lego, huh. Lego kamu akan kalah olehku Ini kita makan, kita buka uh, beda. Buka, ayo buka Buka, ayo buka Buka, buka, makan, makan, makan Makan, makan, coba makan Makan, ayo makan Segar <tos>